Kembali lagi di channel Info Niaga. Subscriber di channel YouTube menandakan bahwa orang yang mengikuti channel tersebut cukup banyak. Semakin banyak subscriber, semakin bagus karena dapat meningkatkan penonton di masing-masing video. Tetapi kamu pernah tidak mengalami subscriber berkurang sendiri? Nah, di channel Info Niaga kali ini akan membahas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Berkurangnya subscriber di kanal YouTube biasa terjadi dan sudah tidak mengherankan. Karena followers yang ada di Instagram dan Twitter juga bisa berkurang. Apalagi subscriber yang ada di channel YouTube. Subscriber yang hilang atau berkurang, bukan tanpa alasan. Pihak YouTube pasti sudah berpikir matang tentang hal tersebut. Selain faktor kebijakan dari YouTube, subscriber YouTube hilang dan berkurang, juga bisa terjadi karena kesalahan kamu sendiri. Kesalahan dari youtuber bisa mengakibatkan para pelanggan kecewa dan mengikuti channel youtube terkait. Dari beberapa penyebab yang bisa menyebabkan subscriber atau pelanggan youtube hilang, saya telah menyimpulkan tiga penyebab utama. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja saya jelaskan beberapa penyebab yang bisa menyebabkan subscriber berkurang sendiri di channel youtube, padahal sebelumnya banyak. 1. Subscriber melakukan unsubscribe yang pertama karena subscriber yang awalnya menjadi penonton setia di channel kamu tiba-tiba melakukan unsubscribe secara massal kemungkinan besar mereka mulai bosan dengan konten yang kamu enggak atau biasanya karena idola mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti berkata-kata kotor atau menghina dan menghujat youtuber lain Intinya, supaya kamu selalu di atas, kamu harus menjaga image dan sikap kamu, supaya subscriber tidak pindah ke lain hati. Penyebab berikutnya yang bisa menyebabkan subscriber YouTube hilang, yaitu karena subscriber yang kamu miliki terindikasi adalah subscriber spam. Mulai dari subscriber robot hingga subscriber yang didapatkan dari cara support for sub Pihak YouTube biasanya akan menghapus atau menghilangkan subscriber spam supaya subscriber asli tidak tertipu dengan banyaknya subscriber yang ada di channel tertentu. Penyebab terakhir yaitu, akun YouTube yang awalnya menjadi subscriber di kanal YouTube kamu sudah tidak tersedia lagi. Bisa saja akun tersebut telah ditutup atau dihapus oleh pemiliknya atau dihapus oleh pihak YouTube karena telah melanggar kebijakan subscriber berkurang sendiri, karena penyebab yang satu ini memang sangat wajar terjadi, karena suatu akun yang telah dihapus tidak akan dihitung lagi. Nah, untuk meningkatkan jumlah subscribers, kamu bisa memesan di InfoNiaga Store, karena di InfoNiaga, jumlah subscribersnya terjamin.